Kita yang tepat di sebelah area jembatan. Kita banget lihat ada tiga high ground dapat dikuasai. Uh, tapi Shweb terlalu terbuka. Bahkan sampai knock out oleh seorang Duke. Dan sekarang ada chance untuk Duke Ravenclaw. Dua knock out kali ini. Dapatkah dari Dex menumbangkan tim VPE yang tinggal menyisakan Stone. Dan juga Fluket dalam posisi yang cukup terjepit. Itu Fluket ketahuan sih. Tinggal diintip doang harusnya sama Duke. Udah mulai terspot keberadaannya. Dan ternyata follow up datang dari sebelah kanan. Front shoot yang gagal dari Fluket. Tapi tembakan dari sebelah kiri sedikit mengejutkan. Backupnya sedikit tepat timing Dan langsung menutup angle shoot. kan melakukan dalam blokor gila. Ini fight yang benar-benar krusial, tapi ternyata dari Desavier mereka lebih diuntungkan dari setup yang mereka lakukan di bagian Paradise. 7 eliminasi DX, tujuh tujuhnya berasal dari Duke gila. Tapi emang positioning-nya dia bagus sih ya tadi. Dan bagus. Dia, dia jadi MVP ketika Dersapian menghadapi Gede Gitz di awal-awal mereka turun di Paradise. Eh, dia yang tiga kan? Betul. Dia yang tiga. Dan sekarang kita lihatnya juga tampaknya dari tim Infinity ya. Mereka sekarang dalam posisi yang cukup terjepit. tinggal menyisakan Mela seorang diri kali ini tepat sebelahan. Zona pun gak mengarah ke mereka. Kita bakal lihat Mela pun hanya memiliki number first yang Berarti dia gak bisa nge terlalu lama di luar area playzone. Betul. Dan yang bikin gue penasaran adalah pergerakan dari Bigetron. Yang dari tadi belum ke spot sama sekali... Dari observer kita cuma di looting time mereka doang di awal ketika mereka turun dari arah parasut. Tapi sampai detik ini belum terlihat pergerakan dari BG bahkan Bahkan gue gak, gak inget loh mereka udah ternyata Betul. udah mendapatkan dua elimination. Betul. Karena tadi kita disuguhkan dengan fight yang begitu intense bro. Di semua sisi map di ya? Di semua sisi map. Tapi ini peka banget loh langsung iya. ditunjukin tiba-tiba. Tapi dari GD pun masih menyisakan satu member. Tadi di dalam Star dan dia masih bertahan juga sampai ke zona keempat. Gua enggak tahu kondisi Star seperti apa, apakah dia masuk tengah zona, apakah dia punya compound atau gimana, tapi uh, ini udah awal yang baik sih bagi seorang starting, nahan dikit lagi, at least bahwa pulang placement point. Betul, setidaknya bisa mendapatkan placement point terbaik lah. Uh, cacing gaming, dua akan mendapatkan dua kilafoki dari Axis. Dengan begitu sabar mendapatkan dua pemain dari MSC yang tiba-tiba naik ke arah perbukitan yang sudah dikuasai mungkin oleh Exis. Karena belum terpantau pemain lain dari Exis. Hanya satu pemain namun berhasil mendapatkan dua dari MSC. Gila men. Tampaknya Exis ini penganut teori lama. Oh. Zaman dulu kan teori, eh zaman sekarang kan teori healing sama teori tengah. Uh -uh. Mereka pakai teori cacing. Teorinya sunscreen berarti. Uh, kenapa? Ngepron adalah kuncinya. Oh, oh iya. bukan Bukan ngepron, berbaring adalah kuncinya. Berbaring adalah kuncinya, nah ini dia. ...penggunaan meta dan teori lama berarti ya? Betul sekali. Dan Xavier harus keluar dari Arab Ardais ...karena sudah ditinggalkan oleh Circle yang ketiga. Circle yang keempat kali ini juga sudah mulai tertutup... ...oleh Blue Zone yang keempat. Di arah lain dari Fastlane, Tony K berhasil mendapatkan satu... ...tapi kali oh, ini Matoy. dari Secret. Uh, Matoy touchdown ke bagian ujung dari Blue Zonen. Tapi lihat dari Tony K bakal langsung mendapatkan sebuah pick-off... ...tapi ternyata jump shoot dari Tony K begitu bagus tadi... Dan masih selamat walaupun ada tembakan dari arah belakang dari Tony K. Yes, tampaknya 12 film tersisa, 32 yang masih live. Gede Infinity, tinggal misalkan member bersama dengan dengan BN juga. Tapi Gede masuk ke arah zona kali ini. Bahkan Star ada di dalam zona selanjutnya. Ya, tapi ini bukan tempat yang bagus loh. Karena masih ada satu pemain itu di mana sih? Pop ya. uh, MSC Pops. dari MSC di belakang dia terus di bagian pulau terpisah Duke. juga tadi kalau nggak salah ada satu dan lihat dari duk kayaknya udah nggak punya healing lagi tinggal menembak dari bagian belakang dan bye bye termakan oleh blue zone dan posisinya juga terketahuan oleh tim APG di mana dua pemain dari APG cukup dekat dari de Savier. dan ini ngebuat mereka takut untuk bergerak keluar dari tebing ini karena tadi ada tembakan dari belakang betul dia nggak tahu juga udah kena playernya <laughs> <tap> <tap> tapi gue curiga nih dari Dexta kan tumbangin 8 orang apakah mereka punya healing banyak karena yang tadi yang maju nggak bawa healing Jangan-jangan udah di-store ke belakang. Mungkin, karena strategi healing bisa aja digunakan oleh tim-tim lain. Mengingat ini adalah map yang hanya dimainkan satu kali gitu. Sama kayak Miramar. Jadi mereka harus memaksimalkan poin yang bisa mereka dapatkan di setiap map... ...untuk Sunhawk dan juga Miramarnya. Kali ini, di menit ke-21... Blue zone kelima sudah mulai menutup juga dan Face Clan akan bergerak sedikit mendekat menuju ke arah APG ataupun APG yang bakal mendekat menuju ke arah Face Clan di mana Mister Five menjadi ujung oh, tombak. Tapi ternyata Bigetron join the fight menjadi third party. dan berhasil mendapatkan satu empat elimination point sudah dikumpulkan kali ini bahkan mereka mendapatkan dua. Betul. BTR cukup menyayur kali ini dengan empat eliminasi mereka kantongi minimal. Oh, oh. BTR bakal bawa lima point kali ini tapi Mister Five dengan menyadari ada tembakan yang dilontarkan sudah siap juga untuk menyambut tim BTR di mana mereka masih dalam kondisi tiga player saja. Liquid pun sudah di revive akan melakukan healing, dan di belakangnya BTR, ada BN, ada Aksis, ada tim-tim lain yang siap untuk bertempur dengan tim BTR. BTR perlu hati-hati nih, nggak boleh fight terlalu banyak sisi. Betul, dan harus fokus juga, dan untungnya Mr.Vive yang di belakang berhasil di spot oleh seorang Ryzen, dan ini ngebuat setup dari Bigatron harusnya bakal semakin strong lagi, karena mereka udah tahu di belakang mereka ada pemain, mereka udah tahu di bagian kiri mereka ada pemain, tinggal bagaimana cara mereka untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Betul, kita bakal lihat ini tampaknya tinggal 7 tim yang tersisa. Oh, what, satar! Dapet satu elimination. Masih bertahan juga hingga nomor Dua. 9 MSC tampaknya kali ini tumbangkan juga. Kita bakal lihat 7 tim tersisa minimal jadi bawa 4 poin. Dengan kondisi kayak gini, gua rasa 4 poin itu bagus untuk GD. Gila ini Satar survival skillnya GG juga, bro. Dia sabar banget untuk tidak melakukan pick. Dia benar-benar tertib dan top 6 masuk ke arah GD Gits. Oke, okay. yang bonyok dari awal dan hanya menyisakan satu pemain doang. Betul, di mana tim-tim lain tumbang dengan 0 poin, satu poin, 2 poin, GD minimal. Bawa 6 poin kali ini. Betul, tapi ada granat kali ini kalau kita berpindah bergerak sekitar Bigetron di mana granat dari eksis ada fake dari mendapatkan satu pemain Zuksi tumbang. Granat yang predicted banget waktunya dan tembakan dari belakang juga sempat untuk mendapatkan satu lagi untungnya masih ada counter shoot dari Bigetron dan nice try untuk EVOS karena mereka sudah dipulangkan Top karena five. lobby Top 5 untuk dua tim Indonesia bahkan top 4. What a nice play dari Gede Gits dengan satu pemain mereka bisa mendapatkan top 4. Betul dan makin banyak BTR-nya Yur. Harusnya kini bakal mengambil keuntungan juga tapi tampaknya kita bakal di sana Ryzen tertumbangkan tapi knock yang bagus juga. Bom dari sana Luxi uh, mengenai dua player dari tim Axis dan sekaligus mengclear Area dari circle-nya Star pun dapatin zona kali ini. Ini berarti kita bakal lihat dari tim Indonesia harusnya bisa bertahan sedikit lebih lama lagi pada zona kali ini. Betul, dan gua rasa yang ada di bagian daratan ini bakal uh, fight terlebih dahulu. Ini bisa dapat top tuh loh, buat GD ataupun BTR kalau misalkan oh, mau Star. sabar. Star dapatin seorang namsin. Dapat satu Tinggal lagi. Dakon, kalau Dakon tumbangin, tinggal aksi yang melakukan healing. Yang berarti Indonesia pasti tuh. Oke, okay, oke. Okay. Tinggal healing. Itu Yi e tinggal satu. Itu Namsin kalau nyebrang kelihatan sama Satar harusnya. Iya. Ini berarti Indonesia punya chance untuk chicken. Harusnya. Oke, okay. wow. Kaget gua tiba-tiba kayak impresif. Impresif. Impresif. impresif. Enemy ini bisa head. Aduh, sayang banget tadi waktu lagi jalan Satar-nya ke belakang. Kalau Satar steady di posisinya, harusnya dia bisa dapetin satu confirm elimination. Tapi kalau dari Tu Yi e lari ke depan, dia bakal terbuka sampai. Oh, gak ada obstacle lagi ya? Itu dia. Ah, itu dia. dia. Tinggal Star dan BTR look sih. Coba untuk nangkepin ngambil keuntungan terbesar. Gua rasa dari. Kacang susu itu nggak bakal maju-maju lagi sih cuma potensi tak, <laughs> Takutnya potensinya Luxi yang kena. Iya, itu dia. Karena kacang susu kalau dia iseng tiba-tiba bisa ngedapetin si Luxi tadi terakhir Iya. Ya, yeah. yeah, itu bahaya banget tentunya ada lemparan granat karena oh, satu lagi dan six six. mendapatkan satu pemain ternyata satar dengan membagongkan mendapatkan satu per satu pemain dan oh oh ini yang nggak gua suka karena lihat angle dari kacang susu melihat pergerakan dari seorang Luxi belum ada tembakan dari kacang susu sudah mulai dikekerkan dia jangan, masih fokus susu, untuk melakukan ini. Jangan, jangan, jangan tembak dulu pro shoot kali ini three. berhasil dan top. Dua tim Indonesia berhasil masuk sebagai last man standing untuk Luxi dan juga Satar Tapi posisi dari Luxi masih bisa dicek oleh seorang kacang susu Belum ada pergerakan yang lebih pasti dibangun oleh kacang susu kali ini Apakah dia bakal usil atau bakal fokus untuk melakukan healing ke arah Satar Sudah mulai mendengar step yang dibuat oleh Luxi kali ini One v One situation Antara Luxi versus Satar Bermain di bagian high ground dan juga lower ground Ada lemparan granat dari seorang Luxi kan Lemparan oh, granat dari si. low HP. Berhasil mendapatkan cicilan damage yang begitu besar Kali ini Luxi dipaksa untuk mundur ke bagian belakang Lemparan smoke dari seorang Satar dua smoke terpop out di bagian atap at atap lagi di bagian atas dari bukit ini. Betul, Luxi pun sudah melakukan healing kali ini oh, mengisahkan kalian kacang susu, kacang susu, kali cukup low tapi kacang susu. Apakah bakal oleh Star? Karena dia lumayan low, dia punya niat untuk menembak tapi Luxi kali kacang ini harus berhati-hati. Jangan damage yang bakal diterima kacang susu masih bersabar, oh, oh. masih tenang, masih melakukan healing. Luxi sangat terbuka dari angle shoot yang dimiliki oleh kacang susu. Betul, untuk masih ada smoke. Sejauh ini masih ada smoke dan kacang susu belum ada niatan untuk menembak. Dia masih ada dua atau empat adkit lagi yang tersisa. Tidak terlalu kelihatan karena agak kecil TV di depan kita. Satar unggul dari segi high ground dan saling menembak. Kali ini dari kacang susu ternyata menembak Satar. Terlebih dahulu sampai melepotan. Wah Kacang ini susu tumpang. Winner, winner, chicken Dinner untuk Bigetron Red Alliance. Ini adalah chicken kedua untuk Indonesia Indonesia Indonesia.